Sejak dulu, Gotong Royong merupakan ciri khas masyarakat Nusantara tercuali masyarakat Bali. Masih dapat saya bayangkan bagaimana dulu rumah kami dibangun beramai-ramai oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan kami dan bagaimana kami saling membantu saat menanam padi atau memanen di sawah. Namun, seiring dengan terjadinya, perubahan tatanan hidup masyarakat dari tatanan masyarakat agraris ke ketatanan masyarakat industri Maka tradisi gotong royong di Bali akhirnya menjadi sesuatu yang langka Syukurnya tidak hilang sama sekali Buktinya, beberapa waktu yang lalu Ketika keluarga besar kami, warga Soroh bermas atau metonang kembangan Membangun kembali piasan yang rusak di areal merajan dari awal sampai akhir prosesnya, sebagian berlangsung dengan dukungan semangat gotong royong. Bukan hanya dukungan material, tetapi juga tenaga. Syukurnya lagi, sebagian dari warga memang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Yang tidak punya keterampilan pun tetap punya kesempatan untuk ikut menyumbangkan tenaga sebagai pelayan tukang. Dan sebagai pemilik hundi, sejak awal proses pembangunan, kami tentu tidak bisa lepas dari upacara atau kegiatan ritual khusus agar proses pembangunan berjalan tanpa halangan. Upacara ini disebut macaru atau butayatnya. Seperti apa wacaranya? Setelah ini. Si resane. Surya ne surup ngulangi Swarga loka Yang sedang dipersiapkan ini adalah upacara mecaru atau butayannya Ini adalah ritual yang ditujukan kepada butakala atau makhluk dari dimensi bawah guna menetralkan energi negatif mereka. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi gangguan pada proses pembangunan yang sedang berlangsung. Upacara ini dipimpin oleh pemangku dari keluarga besar kami bersama-sama dengan undagi yang memimpin pekerjaan pembangunan. Semua bakara atau sarana sesaji yang tampak begitu rumit juga disiapkan oleh warga kami dalam hal ini, ibu-ibu yang rata-rata memang punya keterampilan di bidang beban tenan atau sesaji. Dengan semangat gotong royong yang tak pernah kendur, sekitar sebulan kemudian hasil pembangunan telah menampakkan wujudnya. Inilah bangunan piasan yang baru dan siap untuk diplaspas. Seperti sebelumnya, semua upacara atau semua sarana upacara yang tampak indah tetapi rumit itu dikerjakan oleh para ibu-ibu. Upacara Melaspas adalah semacam selamatan atau ritual pembersihan atau penyucian bangunan yang baru selesai dibangun. Semua warga Permas yang merasa turut memiliki merajan atau pura keluarga ini tampak bahagia karena kini punya bangunan piasan yang sedikit lebih besar dan juga cukup bagus. Ucapan terima kasih pun terpancar di wajah mereka yang tentu ditujukan kepada semua pihak yang turut terlibat dalam proses pembangunan piasan. Semoga semua sumangsihnya mendapat imbalan karma baik yang berlimpah suahu